Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, alhamdulillah, kita berjumpa kembali teman-teman dalam HB channel sebelumnya. Mari kita ucapkan basmalah bersama agar diberkahi oleh Allah SWT. wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala Muhammad ala wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa khususnya wawasan dalam dunia karir ya teman-teman silahkan selamat menyaksikan dan mudah -mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil jangan lupa like, comment, and subscribe terima kasih, selamat menyaksikan dalam memilih jurusan kuliah pastinya kalian mempertimbangkan prospek pekerjaan jurusan tersebut di masa depan terutama jurusan yang peluang kerjanya banyak dibutuhkan baik di perusahaan, industri, pemerintahan, dan juga instansi atau organisasi internasional. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, berdasarkan jawaban rata-rata dan terpopuler di masyarakat kampus dan juga para pekerja. Yuk kita bahas, berikut 8 jurusan kuliah dengan lulusan gaji tertinggi di Indonesia. Let's go! Nomor 1, ada teknik pertambangan dan perminyakan. Di mana mahasiswa masa jurusan ini identik memiliki masa depan yang makmur? Karena begitu lulus, kalian yang kuliah di jurusan ini akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta, meskipun kalian seorang fast graduate. Karena memang dari opportunity-nya, lulusan jurusan ini bisa bekerja di perusahaan multinasional, bahkan internasional level, seperti Pertamina, Antam. Freeport dan masih banyak lagi. Di Inggris sendiri nih ya, rata-rata gaji lulusan jurusan ini berada di sekitar 40.000 euro atau dalam bentuk rupiah sekitar 762 juta per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih beberapa kampus nih seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan beberapa kampus-kampus lainnya. Nomor dua, ada teknik elektro. Nah, para lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan di berbagai industri di bidang pengembangan sistem, guys. Prospek kerja lulusan teknik elektro pun sangat luas. Mulai dari perusahaan pembangkit listrik, konsultan listrik, pengembang infrastruktur mobil listrik, hingga perusahaan-perusahaan umum, semua membutuhkan seorang dari lulusan jurusan teknik elektro ini. Kita pun bisa melihat saat ini banyak perusahaan pengembang tenaga listrik yang semakin maju dikarenakan kebutuhan pengganti sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Di Inggris sendiri, rata-rata gaji untuk lulusan ini berkisar antara 29.000-31.000 sampai euro atau dalam rupiah sekitar 560 juta sampai 587 juta per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih beberapa kampus yang menyediakan jurusan teknik elektro, seperti ITB, UI, UGM, ITS, UB, UNDIP, dan masih banyak lagi. Nomor 3 ada Kedokteran. Kesehatan merupakan segalanya bagi kita semua. Profesi sebagai dokter adalah pekerjaan yang terkait dengan kesehatan manusia. Meskipun untuk masuk jurusan kedokteran ini sangatlah susah dan membutuhkan biaya yang besar... Tapi tidak dipungkiri kalau profesi sebagai dokter sangat dibutuhkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Menjadi dokter akan memberi keren kesempatan yang luas untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Gaji dokter di sebuah rumah sakit swasta bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Apalagi kalau kalian menjadi dokter spesialis di bidang tertentu. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan dokter masih sangat banyak dan jumlahnya belum ideal. Selain itu, kalian juga bisa membuka klinik atau tempat praktik sendiri sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Di Inggris sendiri, rata-rata gaji untuk lulusan kedokteran berkisar antara 30.000 sampai 50.000 euro atau dalam bentuk rupiah sekitar 585 juta sampai 965 juta per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih berbagai kampus yang populer yang ada di Indonesia. Dari UI, UGM, UNER, UNPAD, dan masih banyak lagi. Pokoknya pilih deh, ada banyak. Bebas, bebas. Nomor 4, ada Fisika. Fisika adalah ilmu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia loh, guys. Di jurusan ini terdapat beberapa kelompok bidang keahlian Seperti instrumentasi, fisika material, geofisika, dan masih banyak lagi Prospek kerja untuk lulusan ini sangatlah luas guys Mulai dari penelitian, bidang lingkungan, hingga eksplorasi minyak dan tambang di luar negeri sendiri, seperti di Inggris, rata-rata gaji lulusan fisika berkisar antara 22.000-30.000 euro atau dalam bentuk rupiah sekitar 420 juta sampai 570 juta per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan fisika ini, kalian bisa memilih beberapa kampus populer di Indonesia di TB, UI, UGM, IPB, ya dan masih banyak lagi. Pokoknya kampus-kampus yang menyediakan rumput IPA. Biasanya selalu ada fisika. Nomor 5. Ada Psikologi. Perlu kalian tahu nih ya guys, untuk seleksi masuk perusahaan, kalian pasti akan melalui tes wawancara untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan kalian. Itulah kenapa anak lulusan psikologi sangat memegang kendali dalam hal ini. Artinya lulusan-jurusan psikologi terbuka lebar di seluruh perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menyeleksi calon karyawan di sebuah perusahaan. Tanggung jawab tersebut juga sepadan dengan gaji yang bisa dibilang wow loh guys. Di Inggris sendiri, rata-rata gaji untuk lulusan ini sekitar 30 ribu euro atau dalam bentuk rupiah berada di sekitar 580 juta per tahunnya, wow gede banget kan? Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih beberapa kampus seperti UI, UGM, UNDIP, UNPAD, UNER, dan ya masih banyak lagi. Pokoknya, nomor 6, ada akuntansi. Sebagai seorang akuntan, kalian akan sangat mudah untuk mencari pekerjaan Karena semua perusahaan akan membutuhkan seorang dari lulusan jurusan akuntansi untuk mengisi departemen keuangannya Sebagai akuntan maupun auditor keuangan Guys, menurut gue, jurusan akuntansi sama dengan jurusan teknik mesin di jurusan IPA Lulusan-jurusan ini dianggap sebagai tenaga kerja keahlian khusus untuk kalian yang ingin menekuni jurusan akuntansi ini, kalian bisa pilih nih salah satu universitas ternama di kota Depok, yaitu Universitas Indonesia. Tapi tentunya untuk masuk Universitas Indonesia ini tidaklah mudah guys. Kalian harus mempunyai nilai tinggi di sekolah ataupun di ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di Inggris sendiri ya, gaji rata-rata lulusan jurusan ini berkisar antara... 20.000 sampai 50.000 euro atau dalam bentuk rupiah sekitar ya 380 sampai 990 juta per tahunnya. Keren banget kan? Wah, wow, mantap. Nomor 7, ada sastra Inggris. Sastra Inggris merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa Inggris dari sisi linguistik dan sastra secara mendalam. Jadi ketika kamu kuliah di jurusan ini, kamu akan melakukan banyak kajian terhadap berbagai karya, seperti novel, puisi, bahkan film. Jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus loh guys. Jenis dan jenjang karirnya pun juga bervariasi. Apalagi jika kita melihat industri pariwisata yang sekarang ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, enggak hanya itu aja guys, jurusan sastra Inggris ini juga bisa menjadi tenaga kursus pendidikan bahasa Inggris. Dalam dunia bisnis, lulusan jurusan sasa Inggris juga akan memiliki peluang yang besar dalam satu bidang ekspor dan impor. Dan juga kalian bisa bekerja di kedutaan luar negeri loh. Di Inggris sendiri rata-rata gaji lulusan ini berkisar antara 20.000 sampai 28.000 euro atau dalam bentuk rupiah sekitar 412 sampai 546 juta lah per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih beberapa kampus yang menyediakan fakultas sastra. Ya, seperti di UNER, UGM, UNUD, UIN, UNPAD, dan masih banyak lagi lah. Nomor 8, ada hubungan internasional atau HI. Loh, kok hubungan internasional? Kenapa nggak ilmu administrasi dan kenapa nggak ilmu politik nih? Guys, seperti judul dalam video ini, bahwa gue memberikan rekomendasi jurusan yang banyak dicari dan menghasilkan penghasilan yang cukup tinggi dibandingkan jurusan lain. Hubungan internasional adalah salah satu dari ilmu sosial. Secara umum, bidang ini mempelajari cara berkomunikasi, lebih tepatnya berdiplomasi dengan orang asing. Oleh karena itu, kalian harus mengerti budaya, etika, dan kebiasaan dari berbagai negara. Karir dari lulusan-jurusan ini sangatlah luas. Kalian bisa bekerja sebagai diplomat, negosiator, peneliti, dan masih banyak lagi tentunya. Di Amerika sendiri, rata-rata gaji lulusan ini sekitar 40.000 ribu dolar atau dalam rupiah kisaran 562 juta per tahunnya. Nah, untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih beberapa kampus seperti UGM, UI, Unpad, UNER, dan masih banyak lagi. Ya. Yeah. Itu dia teman-teman. Apa yang disampaikan dari channel Republik Mahasiswa. Semoga bisa mencerahkan ya. Pertama, akuntansi. Ini dia gayang yang aku bilang sebelumnya. Seorang akuntan mungkin nggak lagi dibutuhkan di masa depan, apalagi dengan perusahaan-perusahaan besar yang lebih memilih akuntan online, seperti TurboTax to HR Block untuk mengatur pajak. Mungkin bagi kamu yang tertarik dengan bidang ini, kamu bisa beralih mengambil jurusan keuangan kerjaan akuntan lebih mengarah pada mencatat dan mengelompokkan seluruh transaksi dengan tepat, dan semuanya sudah bisa digantikan oleh software, yang penting tahu cara menggunakannya. Berbeda dengan keuangan, yang mana lebih mengarah pada mencari dan menerima dana, mengelola juga mengeluarkan biaya pembayaran. Kedua, Farmasi. Bukannya nggak butuh, tapi apotek sekarang tuh lebih banyak memilih pelayanan dengan sistem pick up ataupun drop off. Yang meracik obat memang tetap manusia, tapi kebutuhan seorang farmasi makin lama akan makin berkurang. Sangat besar kemungkinannya di masa depan, robotlah yang akan meracik dan melayani manusia sebagai penerima resep dokter. Bagi yang berminat di bidang kesehatan, langsung aja menjadi dokter. Sebab, sejauh ini belum ada teknologi yang bisa menggantikan posisi mereka. Ngeri juga sih kalau aku operasi, tapi dokternya robot. Ih, kalau salah motong, gimana tuh? 3. Pariwisata Jurusan pariwisata adalah salah satu jurusan yang kemungkinan besar akan tergeser oleh teknologi dan juga robot. Sebab, kebutuhan tour guide, front office di hotel dan pekerjaan seperti ini bisa digantikan dengan mudah oleh robot di masa mendatang. Dengan fitur teknologi yang serba bisa, orang tinggal melihat sebuah petunjuk jalan dalam gadget mereka, untuk mengetahui info yang mereka inginkan. Yap, mungkin jasa manusia di bidang ini akan berkurang dan bahkan menghilang sama sekali. Keempat, Paralegal. Ada yang tahu, apa itu Paralegal? Gang, Paralegal merupakan sebuah subjurusan hukum diploma di luar negeri, yang nantinya bisa menjadi asisten dari seorang pengacara. Di beberapa negara, pekerjaan ini sudah dilarang karena dianggap ilegal. Dan di masa mendatang pun, para legal mungkin hanya tinggal nama, karena seluruh pekerjaannya bisa digantikan oleh komputer. Ya, namanya juga cuma mensupport sang pengacara menangani kasus. Kenapa harus butuh orangnya, kalau misalnya bisa menggunakan komputer? Kelima, Broadcast. Sepertinya, jurusan Broadcasting akan berkurang peminat, bahkan akan menghilang karena TV bukan lagi sebuah tontonan utama pada zaman Now. Bahkan, di masa mendatang, kemungkinan besar TV hanya tinggal nama, guys. Hal ini dikarenakan internet yang udah lebih melekat oleh banyak orang dibandingkan televisi. Now juga lebih suka mengakses media digital ketimbang TV seperti YouTube. Itu dia teman-teman. Apa yang disampaikan Semoga bisa mencerahkan ya Pesannya anda-anda semua yang Memiliki visi Jauh ke depan Yaitu sukses dunia akhirat Kita Jangan sampai berhenti saja Dengan Tujuan dunia Sebuah profesi itu Tidak hanya melihat dari sisi uh, Gaji yang akan kita dapatkan Akan tetapi bagaimana Bagaimana Kepuasan kerja yang akan kita lakukan itu sendiri Dalam artian Ketika kita memilih Sebuah jurusan Dan jurusan itu sesuai dengan passion kita ya. Kalau passion itu sesuai dengan diri kita Maka insya Allah Kita akan merasakan kebahagiaan Walaupun gajinya itu Tidak besar-besar amat Tapi kita akan merasakan kepuasan Dan keberkahan yang perlu kita perhatikan Baik itu teman-teman Semoga video yang tadi tayangkan dan ulasan singkat ini bisa menginspirasi dan juga memberikan secercah wawasan dalam diri kita dan mudah-mudahan bisa menjadi perantara untuk melangkah lebih maju ya. Bagi anda yang akan memilih jurusan jangan lupa kuncinya adalah passion kita apa maka sesuaikan dengan passion yang kita lakukan. Sekali lagi, passion yang kita miliki apa? Maka, passion ini menjadi dasar buat kita untuk menentukan jurusan yang akan kita ambil. Baik, teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Wassalam.